Fakulti Sains dan Teknologi Sumber yang kini telah berusia 22 tahun telah berjaya menawarkan pelbagai program penyelidikan termasuk program zoologi. Program zoologi ini memberi tumpuan kepada pelbagai bidang yang penting dalam penyelidikan termasuk ekologi, pemuliharaan dan pengurusan, evolusi, filogeografi dan bioinformatik serta sistematik haiwan seperti kata. Jabatan Zoologi di uh, fakulti kita dia lebih kepada pengurusan sumber haiwan. Uh, dalam program itu kepakaran-kepakaran kepakaran, uh, dalam bidang itu adalah lebih kepada biodiversity ya. Yeah. Biodiversity mereka mengkaji diversity haiwan-haiwan, serangga, burung, ah uh, kelawar, rodent, small, small mammal ni. itu kepakaran bio biodiversity focus kepada pada university dan uh, mereka amat giat menjalankan pendidikan berhubung dengan uh diversity ke ke haiwan yang ada di kepulauan Borneo ini khususnya banyak banyak spesies baru yang ditemui jadi ya, ataupun spesies-spesies yang telah lama hilang dijumpai semula dengan adanya teknologi macam kamera dipasang dalam hutan dan uh, se, se, pada pada masa tertentu dan men, oh, the capture image-image uh, haiwan-haiwan yang dah dikatakan pupus tapi muncul kembali eh. tapi tapi uh, dia memang mereka fokus kepada biodiversiti haiwan-haiwan yang ada di Kepulauan Borneo. Eh? Termasuk burung-burung, pelawar -burung, eh? uh, dan sebagainya. Eh? Bersempena dengan Hari Selamatkan Katak, kini saya berada di Taman Negara Kubah, Sarawak untuk pertandingan The Fourth International Borneo Fruit Race. Jom kita terkait bersama. Terletak 22km dari Bandar Kuching, Taman Negara Kubah sekali lagi menjadi tempat pilihan bagi pertandingan The International Burning Forest bagi kali keempat setelah berlangsungnya pertandingan ini pada tahun 2013 dan 2014 di tempat yang sama. Uh, so we started the frog race. Uh, this is a people's movement. Huh? It's not organized by Ibek itself. It's by the students of Unimas. So it's their idea, is their energy. Uh, the primary goal used to be um, promoting uh, conservation of amphibians, but actually we just look at amphibians as surrogates, representatives of biodiversity. You protect frogs, you protect the forest, you protect water, and you protect all the biodiversity. So uh, conservation and education uh, are the primary goals of the Abonin Prograce, we also support Uh, by these activities, uh, tourism, ecotourism, which uh, very often leads to protection of areas. Uh, the past uh, four years we've seen the number of people increasing participation from 30 itu so, uh, ini memerlukan peserta berjalan di kaki gunung serapi selama dua jam dan kembali semula ke tapak taman negara kubah bersama hasil tangkapan gambar amfibia. Terdapat empat kategori yang dipertandingkan, iaitu gambar amfibia yang paling banyak ditemui, gambar amfibia yang jarang ditemui, gambar tangkapan. Amfibi yang terbaik menggunakan kamera DSLR, kamera compact dan menggunakan kamera telefon bimbit. I come from Thailand to catch frog today. I am a herpetologist of a new generation and try to make my motivation with myself. The first frog I got today is. Um, some kind of color-free nest maybe this species pillow stigmas. yes it's very cute and great to be there what kind of species of frog that you already captured uh, i've captured the very small brown frog i don't know its actual name i'm not a frog expert it's very small though I don't know anything else about it. Okay, uh, Kubah very interesting? Yes, this is my first time at the frog run. Um, and there's a lot of different kinds of frogs. I've seen a very big one with horns on its head and I've seen a very, tiny one. So they're very interesting, yeah, absolutely. di Kubah nih uh, adalah mudah untuk kita melakukan pemerhatian terhadap kata uh, katak berbanding di taman negara yang lain kerana Uh, wujudnya beberapa tempat yang memang menjadi tempat untuk katak ini berkumpul untuk membiak seperti di uh, kolam katak yang ada di Taman Negara Kubah uh, Di dalam Institute uh, Biodiversity dan Pemuliharaan Alam Sekitar kami pelajar uh, bertindak sebagai pembantu penyelidik kepada golongan uh, penyelidik dan uh, profesor yang ada di dalam institut tersebut Kami memberikan Uh, bantuan dari segi uh, membantu dalam melaksanakan kerja-kerja lapangan yang yang melibatkan tenaga kerja yang sangat besar yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang individu sahaja dan sebagai seorang pelajar yang turut uh, terlibat dalam kegiatan saintifik terutamanya tugas lain kami adalah untuk uh, memastikan hasil-hasil uh, yang kami dapati daripada kerja lapangan ini didokumentasikan dalam bentuk literasi saintifik yang boleh digunakan untuk tunjukkan uh, masyarakat terutamanya yang uh, uh, yang tidak terlibat dalam kajian saintifik untuk mereka memahami bahawa uh, bahagian alam sekitar yang, yang yang kita ada di uh, Malaysia terutamanya. Selain pertandingan menangkap gambar amfibia, The Fort International Bornean Frog Race ini juga. Menjalankan pameran dan seminar mengenai amfibia yang disampaikan oleh penceramah dari Unimas seperti Profesor Madia Zainuddin dan dari luar negara seperti Profesor Jin Mak Hero, seorang ekologis. Well, the diversity of frogs here is really high, and so there are many, many species here, and many of them are endemic to Borneo. So, there's an amazing diversity, and a lot of it is endemic. But what is similar to the rest of the world is a lot of the body shapes and a lot of the colors and the types of behaviors that they have are found and have evolved independently in other countries. So that's what's really interesting. The calls though, the calls that frogs make and only male frogs call to attract females, the calls are very different here. So with, there are a lot of very strange calls that I would never have thought were frogs but they're frogs. So some things are similar, some things are very different. Malaysia and, and Borneo and, and Sarawak itself has many species which are only found here. So they're unique and beautiful creatures. Kualiti yang telah kita lihat pada tahun ini uh, amat uh, membanggakan peningkatan yang agak uh, ketara berbanding pada tahun-tahun yang lepas. Saya rasa ini disebabkan perkara ini bukan kali pertama, ialah kali keempat dan uh, ramai daripada yang terlibat di dalam uh, kita punya pertandingan tahun ini telah memahami apa yang dikenaki oleh juri-juri pada tahun ini. Oleh itu, uh, kelihatan uh, gambar-gambar yang dihasilkan maupun uh, daripada pelajar ataupun rakan-rakan uh, kita daripada luar negara adalah pada time yang lebih tinggi. Uh, Selain daripada saya, actually uh, judging ini juga telah dilakukan oleh Encik Ha dan Encik... Uh Uh, seorang le, daripada Amerika maksud di sini uh, quality itu yang dipilih itu bukan calang-calang ya. ini ditiraf uh, oleh dua orang yang kita jemput ni seorang daripada Belanda dan seorang daripada Amerika so di sini quality dan juga apa yang telah kita terap, yang kita cakap awal tadi beliau ini telah mendepati lah. dan uh, kita telah memberi uh, tahun ini pun uh, dimaklumkan, uh, hadiah ini juga agak lumayan lah dan uh, insyaallah kita pun uh, dimaklumkan akan melaksanakan yang kelima international money problem ni pada 30 April 2016 oleh itu di sini saya mengambil uh, kesempatanlah uh, untuk menjemput bagi mereka yang minat uh, dalam uh, kadang-kadang uh, penggambaran uh, mikro uh, uh, kepada tahun depan kita uh, merancang untuk melakukannya di Lambir uh. Ha, di jarak jauh dia boleh kawasan miri ya. Tu so, hari tu diharap ramai ramai hadir dan juga saya ingin maklum